Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini ekoparming yang sudah diaplikasikan di bawah merah di desa Camasi, Kabupaten Brebes, ya, kecamatan Tarangan, Kabupaten Brebes. Ini umurnya sudah sekitar eh, 15 hari lagi panen. Sangat bagus sekali ini. Oh lihat, Tepal sekali. Punya tinggi-tinggi nih mantap luar biasa. Hasilnya maksimal selalu bagus dengan produk organik eco farming dari PTPS ini dia. PTPS organik selisih penyubur tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.